Ya Allah guys, nangis guys Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya bencana dan balak serta berbagai Macam penyakit, amin amin ya rabbal Alamin, oke okay, guys di sini kita akan Beraksan sebuah video requestan daripada Teman-teman sekalian ya Ini sebuah hal yang membanggakan Seperti itu ya Masya Allah, Dewan Juri sampai nangis Mendengar lantunan ayat suci Al-Quran Muhammad Az far Nah ini adalah salah satu pori cilik yang ada di Malaysia guys ya dan kita pernah mereaksi keluarga ini ya guys ya? Dulu keluarga ini itu Masya Allah ya subscribernya sedikit juga banyak orang yang tidak kenal Tapi sekarang Masya Allah ya mereka ini Allahu Akbar Muhammad Azbar ini yang cowok ya yang cowok kecil itu ya kan Nah disitu teman-teman mendapatkan juara satu kalau tidak salah Nah saya penasaran sekali dengan penampilannya jom kita tengok videonya guys let's go ايه <سيطور> <متّوى> الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا اا مزبل من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim Waqal <S slider> alaikum <noise> lanqon diz tan tan bangun fi Allah guys Nangis guys Allah O Al -azim. Allahumma Raham Nabi quran Itulah tadi guys ya Penampilan daripada Muhammad Azfar Daripada Malaysia Dan kalau kalian tahu Keluarganya Muhammad Azfar ini Semuanya Itu bisa bisa terannum Ataupun bisa Apa namanya ya Dengan lagu-lagu ya Nah inilah keluarga beliau Nah ini ayahnya Masya Allah sangat membanggakan sekali ya Membanggakan orang tua Dan inilah Muhammad Azfarnia Dan semua keluarganya ini bisa kori guys ya تابعول أن لنا كرته فنتبرأ منهم كما sama-sama satu, dua, mulai. <tabau lahu> masuk lagi okay. وَمُلِ وَقَال إِنَّ bahwa dan bahwa Kau <laughs> وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا Waqala al-lazhin Itulah guys ya keluarga yang Masya Allah pencinta Al-Quran Semua keluarganya membaca Al-Quran dan bertaranum bersama Allah gimana ya caranya ya guys ya Kita aja istilahnya Ya untuk belajar itu memang agak susah Waktu saya belajar di Pondok juga Taranum itu sekarang aja udah Karena memang tidak pernah latihan Sudah berapa tahun, udah 10 tahunan lebih lah nggak latihan gitu Memang ingat tapi agak-agak susah gitu loh guys ya Untuk kadang yang kita baca itu menyesuaikannya itu agak-agak susah Memang harus latihan terus menerus Dan keluarga ini melakukan latihan itu hampir mungkin seminggu berapa kali seperti itu ya guys ya bisa setiap hari tapi kalau kita lihat dari channelnya ini nah ini nama channelnya ya guys ya teman-teman bisa lihat di sini yaitu Uaz Legacy TV guys jangan lupa like share comment subscribe nya oke ini saya sebenarnya sudah subscribe cuman ini emailnya baru jadi di sini nggak ke subscribe guys ya nah di sini beliau itu kalau kita lihat ya satu hari jadi satu minggu itu satu kali untuk belajar bersamanya ini guys ya masya allah dan Muhammad Azfar yang tadi kita react itu ya kan nah di sini guys one position winner guys ya ini di sini kita bisa lihat di sini guys lihat ini masya allah allahu akbar itu membanggakan kedua orang tua dan bisa dikatakan juga Orang tuanya, ayahnya, ini mengatakan bahwasannya saya ingin keluarga saya itu, saya dan keluarga saya, membaca Al-Quran bersama. Dan juga, insya Allah, dengan begitu kita bisa berkumpul di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Allah ini salah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Ya, bukan hanya harta apabila kita punya harta banyak gitu bukan, tapi ketika keluarga kita mencintai Al-Qur'an maka itulah harta karun atau ataupun bisa dikatakan harta yang paling berharga di dalam dunia ini, guys. Allahu akbar. Kalau sudah mencintai Al-Qur'an ya sudah gitu, dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat pastinya, guys ya mari kita cintai Al-Quran Allahumma rahamna bil-Quran wa lana imama wa nurawahu da'warahma, Allahumma zhakirna minhumana sina lana hujatan ya rabbal alamin oke okay guys, itu saja video kali ini semoga menginspirasi kita semua ya guys ya, semoga kita menjadi orang yang cinta Al-Quran jangan putus-putus untuk senantiasa membaca Al-Quran, ya dalam sehari usahakan satu lembar ataupun setengah kaca, nggak apa-apa ya -apa, guys ya, yang penting kita membaca Al-Quran dalam setiap harinya Kalau bisa selesai sholat baca Al-Quran Selesai sholat kita baca Al-Quran Kalau tidak bisa ya kan nah, Usahakan satu hari Satu lembar saja ataupun setengah Kaca seperti itu ya Semoga kita menjadi orang yang senantiasa Cinta dan istilahnya terpaut Hati kita kepada Al-Quran Amin amin ya rabbal Al Alamin Oke itu saja video kali ini terima kasih tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata Mohon dimaafkan jangan lupa guys support terus ya uas Legacy TV dengan like, share, komen, dan subscribe-nya, tonton videonya, dan juga share video-videonya ke sosial media teman-teman sekalian sehingga banyak orang terinspirasi untuk menjadikan keluarganya pencinta Al-Quran, amin amin ya rabbal alamin, terima kasih sudah tengok video ini saya pemin Ududri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh